Halo teman-teman mumpung masih musim mangga dan cuaca juga panas banget kali ini saya mau bikin mangga kocok yang seger banget dan Bahan bahannya juga gampang didapat ini saya pakai mangga satu buah kemudian susu kental manis Susu full cream boleh pakai merek apa aja ya Dan gula bila suka manis Kalau enggak suka di-skip juga enggak apa-apa Sekarang kita mulai Ini mangga yang sudah dikupas dan saya potong-potong Kemudian ditumbuk jangan lupa ya, disisihin sedikit untuk nanti dipakai topping ditumbuk aja sampai halus saya suka menggunakan kayu aja, seperti ini soalnya kalau pakai besi, itu nanti warnanya berubah dan rasanya juga berubah, jadi saya pakai kayu aja seperti ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa like komen serta nyalain tombol notifikasinya supaya kalian dapat informasi terupdate dari aku sekarang kita lanjut menambahkan gula kemudian aduk sampai gulanya larut semua setelah itu tinggal kita tata di dalam cup seperti ini kita tata mangga yang sudah dikocok kemudian dikasih 2 sendok makan susu kental manis atau sesuai selera bisa pakai merk apa aja kemudian diaduk setelah tercampur rata lanjut kita masukkan es batunya Setelah itu, kita tuang susu segarnya. Susu full cream. Dan yang terakhir kita kasih topping mangga yang sisa mangga yang dipotong tadi. Dah. Dah cakep banget. Dan rasanya enak banget teman-teman. Selamat mencoba.